Banyak orang yang mengatakan bahwa ikutilah perbuatan Nabi Karena apa? Karena perbuatan Nabi itu adalah sunnah Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa semua perbuatan Nabi itu adalah sunnah Banyak orang mengatakan seperti itu Perlu kita koreksi bersama bahwa tidak semua perbuatan Nabi itu sunnah dan kita diminta mengikuti Kalau kita sudah belajar agama dengan baik dan benar Maka kita akan tahu rupanya apa yang dilakukan oleh Nabi dikelompokkan menjadi tiga Af'alun Nabi Perbuatan Nabi dikelompokkan menjadi tiga kelompok Artinya tidak semua perbuatan Nabi Sunnah dan kita mengikuti Ada perbuatan Nabi itu Ada yang nanti tidak boleh diikuti Ada yang diikuti boleh, nggak diikuti, nggak apa-apa Ada yang memang kita dianjurkan untuk mengikuti Oke, kita lihat Kita lihat di dalam bukunya Sheikh Asyashri Beliau mengatakan bahwa Perbuatan Nabi dibagi menjadi tiga Yang pertama itu Khosois Yang kedua itu ya, Yang ketiga itu Baru Sunnah Khosais itu apa? Khosais adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW Yang hanya khusus untuk Nabi saja Sementara umatnya tidak boleh melakukan Contohnya apa? Contohnya yang pertama istri Nabi 9 Istri Nabi SAW 9 Dan kita umatnya tidak bisa mengikuti Walaupun di dalam Islam ada syariat poligami Bagi yang mampu Maksimalnya hanya 4 Itu yang uh, pertama Khosais namanya kekhususan ada lagi namanya puasa wisol Som wisol Puasa wisol adalah puasa 36 jam Misalkan subuh Senin ini kita sahur Sampai sore Senin kita tidak berbuka Malam Senin malam Selasa kita tidak makan Tidak minum Sampai ke Selasa Subuh kita tidak sahur Sampai Maghrib Selasa kita berbuka Itu namanya puasa wisol Nah pernah Rasulullah melakukan ini Hadis ini riwayat Imam Muslim Kemudian para sahabat mengikuti, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan jangan ikutin. Aku diberikan kemampuan oleh Allah, sementara kalian tidak. Jadi jangan diikuti. Lihat nih, Nabi melakukan, tapi Nabi melarang umatnya mengikuti. Oke, okay? itu ya. Itu namanya khasa kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah juga berkorban dengan seekor kambing untuk semua umatnya. Ini kekhususan untuk Nabi. Kita tidak boleh. Ya udahlah kita semua nggak usah kurban satu ekor kambing aja satu kambing untuk semua Enggak boleh. Ada lagi salat malam bagi Nabi itu wajib sementara bagi kita hukumnya adalah sunnah. Itu yang pertama khusyus. Yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada perbuatan beliau disebut Al jibliyah. Jibliyah jibliyah itu apa? Perbuatan beliau sebagai manusia biasa. Ini tidak bisa disebut sunnah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal beliau mengatakan. Kelompok ini salah kalau kita mengatakan ini sunnah Contohnya Pak Satu, Nabi pakai sarung Sarung itu Nabi pakai hanya sebagai bentuk manusia biasa Itu bukan beliau lakukan untuk nambah pahala, bukan Jadi sholat pakai celana, pakai sarung, hukumnya sama Oke? Okay? Jadi, tidak ada orang pakai sarung, pahala lebih banyak daripada pakai celana Oke okay, ya, itu Jiblia itu apa? Jiblia adalah perbuatan Nabi sebagai manusia biasa Yang beliau lakukan bukan untuk nambah pahala Beliau hanya melakukan lantaran ini sudah biasa di sana Sarung, itu jiblia Bukan sunnah Artinya Nabi pakai sarung bukan untuk nambah pahala Jadi salat pakai celana, pakai sarung Insya Allah pahalanya sama Selagi khusyuk, ikhlas dan seterusnya Apalagi contoh sorban. Beliau Profesor Dr. Wahba Zuhaili ketika menjelaskan ini juga Beliau mengatakan sorban itu bukan sunnah Ya sorban itu ya Perbuatan yang Nabi lakukan sebagai manusia biasa Kenapa dulu orang Arab pakai sorban? Karena di sana sangat panas siangnya, sangat dingin malamnya Sorban untuk mencegah panas di siang hari Mencegah dingin di malam hari Maka pakai sorban, pakai peci pahalanya sama Bahkan kalau kita sholat nggak pakai peci karena kan sunnahnya itu menutup rambut agar tidak menjulur ke depan Rambut kita menjulur ke depan Tertutup jidat kita itu hukumnya kan makruh Jadi sunnah pakai peci Pakai sorban Pakai songkok nasional Begitu ya Insya Allah sunnah semuanya Oke Contoh yang lainnya apa? jibliyah itu adalah cara berjalan Nabi agak condong Cara, cara berjalan Nabi agak condong itu adalah jibliyah Nabi melakukan ini bukan untuk nambah pahala Tapi sebagai rutinitas manusia biasa, dan masih banyak lagi ini dari dua ini kita sedang ngerti oh iya ya, tidak semua perbuatan Nabi sunnah, oh ada yang gak boleh ada yang cuma dilakukan sebagai manusia biasa, bahkan mohon maaf Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bekam bukan sunnah, kata beliau bekam hanyalah metode pengobatan yang ada di zaman Nabi, dan Nabi pernah berbekam tapi tidak melaziminya begitu ya, ini kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada nanti yang berbeda silahkan kemudian ada juga pendapat, ini kuat bahwa cara duduk makan Kita lagi makan Bokong kita menduduki kaki kiri telapak kaki kiri Itu juga bukan sunnah Kata sebagian ulama Ini termasuk jiblia Nabi melakukan bukan untuk nambah pahala Tapi sebagaimana aktivitas biasa sehari-hari aja Baru yang ketiga adalah sunnah Sunnah apa? Sunnah adalah apa-apa yang nabi lakukan Dan nabi meminta kita umatnya melakukan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Taqarrab ilallah Mendekatkan diri kepada Allah Itu baru sunnah Sarung tadi Nabi melakukan Tapi Nabi pakai sarung bukan untuk menambah dekat Sarung celana sama posisinya Peci sorban sama Nah, sunnah adalah amalan-amalan yang Nabi lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Contoh, rawatih Contoh lagi nanti, qabliyah Ba'diyah ba Kemudian ada sholat duha, ada sholat tahajud bagi kita ya, Witir ya. Ada nanti kita, celana di atas mata kaki itu sunnah gitu ya Dan seterusnya lah. Jadi, kesimpulannya Tidak semua perbuatan Nabi itu sunnah Dan kita berarti harus mengikuti, enggak Ada yang tidak boleh mengikuti ada yang itu hanya perbuatan biasa saja, ya jiblia. Ada memang yang sunnah. Apa bedanya? Kalau sunnah dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau jiblia hanya perbuatan biasa saja. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat.